Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah sengaja tidak melihat profil akun orang yang kalian suka karena tidak ingin perasaan kalian ketahuan meskipun pengguna itu tidak VIP? Jadi pada kesempatan kali ini seperti judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat di sini, saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat pengunjung tanpa harus VIP dulu. Oke langsung saja di sini saya akan share kepada kalian semua tentang cara visit atau melihat siapa saja user-user yang selalu melihat profil kita. Jadi kalau kita mau melihat siapa saja user-user yang selalu mengunjungi profil itu caranya mudah. Tanpa harus kita VIP dulu, dijamin dengan cara ini kalian yang tidak VIP tidak akan lagi penasaran pada user-user yang selalu ke poin profil kita. Pertama-tama yang mesti kalian lakukan adalah, dengan membuka website Chrome, kalian buka saja Chrome setelah kalian membuka Chrome. Kalian tinggal ketik dalam pencarian yaitu klub kue. Setelah itu kalian kalian tekan yang nama klub kue. Nanti kalian akan disuruh login di sana. Tulis it kalian dan passwordnya di sini. Lalu tekan untuk login. Setelah masuk kalian langsung tekan yang gambar seperti orang di atas kiri. Lalu kalian tinggal pilih pengunjung dan tekan itu pengunjung. Di sinilah kalian bisa melihat seseorang yang telah kepoin akun kalian setiap hari, setiap saat, setiap jamnya hahaha, <laughs> oke guys itu tutorial dan tipsnya dari saya cara melihat siapa saja yang ke poin profil kita tanpa harus VIP terlebih dahulu teman-teman mungkin cukup sekian, untuk video kali ini, mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi manfaat, untuk kalian semua sebelum kalian meninggalkan video ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa untuk klik, tombol subscribe, dan aktifkan juga, loncengnya, like kalau kalian tertarik teman sampai bertemu di video tutorial selanjutnya, hahaha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.